Salam token bosku. Kesempatan kali ini nih bosku, saya akan mengulas unit ini bosku. Jenius, yang kemarin beberapa bulan sempat kosong, nah ini unitnya harganya cuman di angka 3 jutaan. 3 juta lebih berapalah Lebih lewat 50 bosku, 4 jutaan lah bosku. Nah, ini unitnya simple simple bosku mirip sekali mirip sekali kayak sepeda goes bosku sepeda pancal bosku Hai jadi ini memang bener-bener pure murni mirip sepeda bosku bukan yang terlalu banyak body yang enggak semi, semi motor tapi ini ya serangka ada baterai ada pedal ada sadel Hai now ya sudah Terlihat seperti sekilas, ya, memang sepeda, bukan yang kayak lainnya yang semi-semi motor. Nah, ini jenius, ini sudah mungkin perubahan yang ketiga sama ini, bosku. Yang pertama kan dulu, kan, bannya masih pakai ring 16 dan belum bantu plus. Terus, yang apa namanya, yang selanjutnya itu perubahannya di ban. Jadi yang awalnya ring 16 berubah jadi ring 14 dan berubah jadi bantu plus. Nah sekarang yang ketiga, yang ketiga ini, yang kedua dulu kemarin sama yang pertama ini kan masih putih bosku. Sekarang sudah di hitam doff Nah yang beda lagi, kemarin belum ada lampu rating belakang. Sekarang sudah ada lampu belakang juga sudah ada rating belakang bosku. Nah. Sudah ada lampu belakang, sudah ada rating belakang. Mungkin perubahannya hanya di situ aja bosku. Nah saya kira ini juga kunci pengaman roda belakang. Ternyata bukan, ini cuman kunci untuk melepas baterai bosku. Jadi kunci ini, sadel. Jadi khusus jenius ini memang belum ada pengaman bawaan dari pabrik bosku ya Yang lainnya kan rata-rata kan kalau enggak mengunci roda belakang Ya remote alarmnya itu bosku, gelisnya itu Nah untuk spesifikasinya masih sama bosku, masih sama dengan yang kemarin-kemarin Masih sama, jadi untuk baterainya masih menggunakan SLA 48 volt 12 ampere Untuk dinamonya bisa langsung cek di sini. Nah itu 48 volt 500 watt. Cepatan untuk sepeda ini sendiri maksimalnya ya sama rata-rata 35 km per jam. Itu single seat bosku ya satu orang. Nah untuk beban yang bisa diangkut kurang lebih 100 kilo. Ban sudah tubeless ring 14. 2,5 Lampu depan juga sudah ada, ada tombol bel. Belum pedal assist. Belum pedal assist. Baterai portable, Bosku, bisa dilepas pasang. Ini bisa dilepas. Buka sadel tadi, Bosku ya. Buka sadel, ini dilepas kabel, diangkat. Nah, untuk pengecasan, pengecasan kan karena ini kan portable juga nggak ada. Tempat ngecas itu yang nyambung ke rangka atau ke body, jadi ngecasnya juga sama di baterainya langsung. Nah, untuk ngecasnya ini dibuka, ini dilepas dulu, tinggal dicas lewat sini. Nah, mungkin itu aja bosku ya, yang bisa saya jelaskan, bisa saya ulas. Nah, untuk apa ini bosku? Remnya masih drum brake ya, sama rata rata sepeda listrik, ya juga pakainya drum brake bosku yang sepeda lipat, rata-rata sudah pakai cakram kalau pedal-pedal keranjang -pedal gini, rata-rata sedum brake untuk keunggulannya sendiri apa sih di harga bosku harganya cuma 3,8 jutaan bosku di harga baterai sudah portable motor power juga sudah menurut saya cukup besar di kelasnya ya standar lah bosku, 500 kan sudah cukup dengan harga yang sekitar 3,8 cuman ya itu tadi, Bosku. Kekurangan dari antilop Genius ini ya, enggak ada shockbreaker belakang. Jadi enggak bisa muat beban banyak. Yang pasti enggak ada shockbreaker belakang. Terus belum ada pengamannya juga. Jadi ya, mungkin berimbanglah sama harganya karena harganya sendiri kan cukup terjangkau, sangat terjangkau sekali, Bosku. 3,8 jutaan. Lebih 50, Bosku. 3 850 harganya sendiri itu untuk ecer retail bosku ya nah mungkin sekian bosku ya keseluruhan sama kayak sepeda listrik lainnya cuman perubahan dari yang generasi pertama kedua rakitan pertama kedua itu di setang sama di lampu belakang sama rating yang lainnya sama sekian dulu bosku jika ada salah kata atau ucapan saya mohon maaf kita berjumpa lagi di lain kesempatan jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang bosku salam token bosku